Banyak yang protes ketika saya membuat video bantahan terhadap anjuran harokah intiharih dan harokah istishadiah yang dilakukan oleh Abdul Somad Banyak yang menyalahkan saya seolah-olah saya memotong video itu Karena memang konon video itu ditujukan kepada orang-orang yang bertanya tentang aksi bom bunuh diri di Palestina Nih, jawaban saya, saya tangkapi, Bro, saya ajarin kamu untuk pinter ya kepada orang yang protes terhadap saya saya kira cukup rasional Apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi Dan memang benar Ceramah-ceramah seperti uas yang berkeliarannya Meskipun sepotong-sepotong itu Mesti ada yang membantahnya Karena ceramah yang sepotong itu Bisa jadi disalahpahami oleh orang lain ya Dan apalagi Satu kali lagi Konteksnya itu tidak diterangkan secara utuh Ceramah potongan itu Tidak diterangkan secara utuh Lawan itu siapa sebetulnya? Musuh itu siapa sebetulnya? Gus Islah Bahrawi sedang ramai Diserang oleh para pendukung UAS Atau muridnya mungkin ya Atau fansnya UAS Karena saya juga kemarin upload Pernyataan atau bantahan Gus Islah Bahrawi terhadap ceramah UAS yang kayaknya sudah lama ceramahnya cuma tetap masih eksis di media sosial. Apalagi viral kembali ceramah itu setelah kejadian kemarin. Ah, bom bunuh diri di Bandung yang menewaskan aparat kepolisian. Dan di sana dengan tegas Gus Islah Bahrawi membantah ceramah UAS. Dan bahkan memohon Gus Islah Bahrawi untuk ustad-ustad hentikan memberikan pembenaran ceramah terhadap orang-orang yang bunuh diri, atau jangan sampai ceramah-ceramah seperti UAS ini menjadi motivasi untuk orang lain melakukan bom bunuh diri. Gitu loh ya. Nah, lantas video itu rame, kemudian banyak fans UAS yang mungkin tidak terima terhadap bantahan Gus Islah Barawi. Wong itu ceramah UAS yang Anda potong. Wong itu ceramah UAS yang menjawab pertanyaan dari. Jamaah terkait Palestina, ya. Nah, namun Gus Islah Barawi kemudian menjelaskan lagi. Ini kita simak sama-sama. Bagaimana kemudian naik darahnya Gus Islah Barawi menjelaskan supaya mereka yang panatik buta itu paham apa maksud dan tujuan, ya. Apa maksud dan tujuannya? Mengkritik uas Kita simak sama-sama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 Mengapa saya membuat video bantahan itu? Ini saya ajari tentang how the ideology works, ya. Banyak sekali teroris di Indonesia yang terilhami oleh sebuah buku yang bernama Maalim Filtory. Siapa yang menulis ini? Saya kutuk. Apa tujuannya? Saya kutuk membuat Maalim Filtory ini untuk kebangkitan orang-orang secara politis di Mesir. Dibuat oleh orang Mesir untuk melakukan perlawanan terhadap Presiden zaman Abdul Nasir. Tapi kemudian, Malim Filtoriq ini mengilhami gerakan-gerakan ikhwanul muslim di Mesir. Kemudian yang kedua adalah ada sebuah kitab yang dikunci oleh lain yang bernama Idarat at tawahqus Kitab ini ditujukan kepada kebangkitan-kebangkitan ISIS di Irak dan Suriah. Tapi apa yang terjadi? Dua buku yang sebenarnya ditujukan kepada orang Mesir, dan buku yang lain yang ditujukan kepada orang gerakan-gerakan militan yang menghasilamakan Islam di Irak dan Suriah ini dipakai juga. Oleh teroris-teroris di Indonesia Untuk mempertegas berbagai aksi-aksi kekerasannya. Ini Orang-orang yang tidak terima karena saya membantah video UAS Dan melawan videonya UAS ini Saya ajarkan bagaimana ideologi itu bekerja Malim Ma Filthori ini dibuat di Mesir Ditujukan untuk kebangkitan politik-politik Mesir Melawan Gamal Abdul Nasir Presiden Mesir ketika itu Ibarat atau harus dibuat bagi orang-orang Wahabi Di Irak dan Suriah Orang-orang Wahabi di Pakistan Dan di Afganistan tapi kemudian rujukan itu dipakai di Indonesia Oleh kelompok-kelompok teror di Indonesia Oleh pelaku-pelaku bom bunuh diri di Indonesia Jadi jangan anggap sekali bahwa fatwa seorang bulan lain. itu Tidak ada pelaku yang Palestina. Yeah. Dia juga bisa dipakai di Indonesia Oleh orang Indonesia Untuk melakukan aksi-aksi amalia bom bunuh diri di Indonesia Atas nama jirat Atas nama agama Padahal mereka terpengaruh oleh fatwa-fatwa seperti yang dilakukan oleh UAS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 satu kali lagi, konteksnya itu tidak diterangkan secara utuh, ceramah potongan itu tidak diterangkan secara utuh lawan itu siapa sebetulnya, musuh itu siapa sebetulnya, kan itu nih, takut yang lupa nih ceramah gua sini, yang ini jangan katakan bom bunuh diri ini dikritik ulama mesir jangan katakan arakah intihariah tapi katakan arakah istishhadiah arakah okay, intihariah gerakan bunuh diri itu pers barat yang mengatakan yang betul adalah arakah hadiah gerakan mati syahid. Oke, jelas. Jadi jangan sampai satu kali lagi ceramah yang sepotong itu memotivasi orang lain. Jangan sampai. Jangan sampai, jangan sampai. Maka posisiku Islah Bahrawi sudah sangat benar menurut saya. Dan netizen ini yang baperan keterlaluan. Seolah-olah uas mungkin manusia yang suci yang tidak boleh dikritik. Seolah-olah statementnya pasti maha benar. nggak seperti itu. Apalagi kita tahu lah, uas itu banyak lah. Kita katakan penggemarnya di Indonesia cukup banyak. Orang yang harusnya bertanggung jawab dan benar-benar mempertimbangkan setiap apa yang dia ucapkan. Harus benar-benar dia pertimbangkan efeknya. Kemudian keluar statement potongan yang seperti itu tidak ya jelas. Ini akan sangat berbahaya, boleh jadi memantik orang, memotivasi orang untuk melakukan hal yang sama Hal yang seolah dianjurkan oleh uas Seolah itu adalah pintu gerbang untuk menuju syahid Yang semua orang Islam saya kira menginginkan untuk di ujung hidupnya syahid Ada jalan pintas ngebom, yang ngebom aja Apa susahnya? Mati kok yang jelas setelah mati bakal ada kehidupan dan bahagia. Semua orang itu menginginkan untuk di ujung hidupnya itu syahid loh. Maka jangan sampai satu kali lagi, ini diselewengkan dan dijadikan motivasi oleh orang lain untuk melakukan kekeliruan, kekacauan atas nama dalil itu. Dan Gus Islah Barawi sudah sangat jelas dan tegas memberikan contoh Bagaimana ceramah itu boleh jadi digunakan juga di Indonesia. Meskipun referensinya untuk Palestina katakan. Dan sudah disodorkan faktanya seperti apa. Oke? Okay? Terakhir, saya pribadi masih Don. UAS tidak menginginkan untuk orang meledakan diri sambil tertawa. Dia hanya menyampaikan materi. Tapi mohon dengan sangat, Pak UAS. Terangkan sejelas-jelasnya kepada umat agar tidak salah paham. Tidak gagal paham. Kalau ada statement Anda yang kembali viral mengenai apapun itu, klarifikasi cepat-cepat apa maksud dan tujuannya. Jangan sampai itu menjadi motivasi orang awam untuk melakukan hal yang seolah Anda anjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.